pergi ke tak melihat. assalamualaikum. Welcome back to my channel Sisnash. Amki. Okay guys, untuk video kali ni um, mungkin video ni orang lain um, pernah buat cuma orang hanya makan saja. So, hari hari ini saya mau bikin itu petai blended uh, so macam mana rasa dia sejumlah so, kita start now ok so let's go guys so guys yang baru masuk tengok youtube channel 6nash mk kan apa kata sambil korang korang tengah mendengar Sambil beli ni Korang cuba tekan button subscribe Like, share dan komen Dan turn on notification di bawah Okay Okay, jom kita start dah Okay guys Bahan pertama tiu tiu tiu Tiu-tiu-tiu Tiu-tiu-tiu-tiu Tiu-tiu-tiu-tiu si kita ada petai kita makan ni menggunakan uh, kita blend ni uh, satu kita buat petai petai kosong tanpa gula tanpa apa petai dengan uh, uh, blended chocolate uh, pasu satu lagi tanpa meng uh, tanpa reaction muka kena kena minum air ni macam ice blended biasa susu so, apa terbalik jelas guys. Okey guys, uh, yang ni petai dia Petai dia uh, Aku ambil dalam 3 biji setengah macam tu Sebab dia ada jenis yang macam Dia besar Kita ada bahan kedua Coklat je Of course lah coklat Tak ada coklat tak boleh hidup So yang ni blending, eh. Kita blendkan dia Kita masukkan Petai Uh, minta maaf dekat sini dekat video dah, video ni kali ni budak kecil jangan jangan tiru ya. Eh. Okey. Yang ni kita buat sikit dulu. Nanti kalau rasa-rasa macam sedap kena letak chocolate chip ke dalam ni. Okey, chocolate. Kurang tak agak, agak. Oh, kurang agak. Aku nak letak Gula ke tak? Hmm tak, aku, tak nak. aku rasa aku nak letak susu sikit Part uh, nanti Dekat cawan lah So jumpa. So kita nak letak Air Sekejap eh. tak Letak sikit je Ok dan Ok dan So kita blend Sekarang Wow, cantik Sekarang kita letak ais Sekarang kita nak buat yang Ais punya Allah tak tahu apa yang jadi Ni kita nak tuang Ok guys, untuk uh, Yang kali ni aku nak buat Err uh, Yes, sampai dua lagi cantik. Ni gelas dia. Setunggu so, je eh. Tunggu je tau. Dia uh, aku paksa jalankan uh, kita ambil coklat tadi, chocolate chip. Kita ada uh, ice chocolate, eh. okay guys kita tambah guna chocolate, tambahkan chocolate ni, oop, tujuh ni, buat ring dek. Okay, sudah jadi macam ni kan? tengok eh. okay guys ni kita dah letak ice, okay. Alah, alah, pelik kukur lah macam pula Okay, ni eh Boleh hamar pun Okay guys, sekarang kita nak letak Susu Hmm, sebab aku Tak, tak confident lah kalau kosong Sebab benda kita tak benar rasa kan Tapi challenge Kita try buat juga macam ni je ok guys, tadi uh, aku letak kat, kat atas ni susu kan dia datang gelam kat awal. Eh okay, kita letak kapur. ni taburan yang biasa dia and then aku letak ni dan satu lagi menu utama dan yang ni akhir sekali video tak, kali tak ni aku, aku, ni, aku ni, take blame nampak ni petai main, aku ni gila so ke kita letak lagi letak ni lah bagi macam ni bagi semua cantiknya macam tu ok ok okay dah, ok dah banyak sangat kan tak terasa pula petai dia kan So, jom let's go kita rasa Okay guys, air kita dah siap Sebelum tu, kita nak montage dulu Okay Okay guys Kembali lagi Cuman Cisnatch MK Boba Thai Boba Thai guys tapi tak apa Okay bau sedap Sebab coklat kan Ni kalau coklat Baik aku buat coklat je Tapi dah challenge Aku buat juga Bismillah Try eh Uh, pertama kita nak, nak No reaction, kita kena habiskan ni Aku kena tunjuk kat korang Aku kena habiskan, bawah ni susu Aku ingat nak buat kosong Tapi aku preview ke balik Tak payah banyak cawan Dan banyak masa Sebab ni aku nak buat cepat, -cepat je Yang dia aku edit, yang dia aku post terus So, jom kita rasa guys Bismillahirrahmanirrahim ris tu coklat sikit tau. Pasu. Petai tu normal lah dah macam macam. Aku rasa macam kau makan nasi dengan petai macam tu aku rasa. Tu dan tengah aku letak petai ya, tadi. E. Uh. Nak tanya aku rasu, kena rasa juga eh aku nak habiskan juga. Aku tak nak bagi orang. Aku tak nak bagi tak bagi kat adik aku sebab nanti dia muntah Ni kena habiskan. Korang nak tahu tak, dia auto jadi pahit sebab apa? Sebab dia punya petai tu aku tak hancurkan betul-betul lah. Tu jadi pahit gila. Dia sebenarnya sedap gila. Sejumpah aku cakap. Ni tinggal suku lah, Suka baru. Sekejap eh. Dia kalau petai dia hancur, sedap. Kalau petai dia tak hancur, korang rasa macam kau makan dengan nasi. Ha, macam tu lah. Okay guys, kali ni aku akan speedkan sikit. Uh, speakkan sikit cerita ni. Suatu so, naklah panjangkan sikit dan kesimpulannya dekat sini kan. Um, bagi aku korang baik korang jangan tiru challenge ni sebab bagi aku uh, challenge ni adalah challenge aku sendiri dan orang lain pun tak pernah buat. So kalau yang biasa yang tak biasa dengan makanan-makanan pelik dengan ai-ai yang pelik Korang jangan cuba. Tapi kalau korang nak cuba, persilahkan. Tapi sakit perut, tanggung sendirilah. Tu yang jawab, okay. Er, aku tak tahu sakit perut ke tak. Sebab dia coklat tau. Sebab aku suka coklat. Campur dengan petai-petai macam... Lah. Kalau rasa-rasa korang nak buat, buatlah. Tapi sakit perut, aku tak, tak tanggung. <tuh syorkan> tu je lah. Ambil risiko sakit perut je lah. Tapi kalau rasa-rasa nak mencuba tu, apa salahnya kan? So, tinggal sikit Aku akan minum, sampai habis Okay, tinggal sikit Okay guys, tinggal sikit lagi Aku sudah terus guys, air pun dah habis sebab tadi mulut penuh memang tak boleh nak bercakap sebab dia coklat, tapi petai tu mungkin kurang sedap sikit lah, so guys sampai di sini saja video kali ni, so yang kalau yang suka untuk video SMK kali ni, korang jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen di bawah dan turn on notification di bawah tiung tiung tiung tiung tiung -tiu -tiu. okay? kita jumpa di next video bye, peace out